Sekolah cair, bagaimana cara mendapatkannya? Yuk, kita simak aja videonya berikut ini. Bagi sahabat-sahabat yang baru bergabung, minta dukungannya, dukung terus channel ini agar lebih maju lagi. Dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya bila Anda suka tombol like comment dan share ke media sosial Anda terima kasih Mari kita simak video berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di kain channel disempatan kali ini saya akan berbagi lagi Putar bansos ini diperuntukkan oleh anak sekolah. Ya, pemerintah tahun ini secara resmi telah meluncurkan bantuan sosial bansos kepada masyarakat. Mulai tahun ini, anak sekolah memperoleh dana bantuan langsung tunai atau BLT dan program Keluarga Harapan atau PKH ya dengan total mencapai 3,4 juta unsur ya. dari di stok ya, yaitu rinciannya bagi siswa SD, MI, atas derajat sebesar 900 ribu rupiah ya setahun atau 75 ribu per bulan dan untuk SMP MTS 1000, Dan yaitu menerima bantuan 1,5 juta per tahun ya atau seratus ribu per bulan dan untuk SMA atau MA derajat ya itu nominalnya 2 juta per tahun ya atau seratus ribu per bulan ya Diharapkan melalui bantuan ini, keluarga penerima manfaat dapat memiliki akses pendidikan yang lebih baik, kata Ibu Menteri. Ya, Putri Risma, hari ini ya, itu program PHK sendiri merupakan program pemberian bantuan sosial masyarakat keluarga miskin yang ditetapkan ya, sebagai keluarga penerima manfaat atau dalam istilah ya, kerennya sering disebut conditional test driver atau cct Bantuan PKH tersebut diberikan dalam satu tahun dengan 4 kali masa pencairan, yaitu dimulai dari bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. BLT ya. bisa diambil di Bank BUMN ya, yang telah ditunjukkan pemerintah diantaranya BRI, Mandiri, BNI, dan BTN. Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo ya telah meluncurkan program perlindungan sosial yaitu di tanggal 4 Januari 2021 kemarin yaitu sekaligus secara serentak ya dimulainya penyaluran bantuan kepada masyarakat pemerintah. Tahun ini menganggarkan program perlindungan sosial sebesar 110 triliun, yaitu masuk APBN 2021. yaitu dalam rinciannya yaitu program keluarga harapan atau PKH yaitu sebesar 28,7 triliun sedangkan kartu sembako yaitu 45,1 triliun BLT dan desa sekitar 14,4 triliun rupiah ya. start to trakerja yaitu senilai 10 triliun ya dan subsidi listrik selama menemunan sebesar 3,78 triliun anggaran tersebut telah masuk ke APBN di tahun 2021 yaitu syarat dan cara untuk mendapatkan bantuan tersebut yaitu dengan cara penerima KIP harus terdaftar ya di lembaga pendidikan formal yaitu SD, SMP, SMA maupun SMK ya dan non formal atau PKBM, SKB, LKT di daerah masing-masing ya itu penerima kip juga harus terdaftar ya di data pokok pendidikannya di lembaga pendidikannya ya bagi keluarga yang tidak memiliki kip tetap berhak mendapatkan brt dengan melakukan pendaftaran dengan nomor naptas ke keluarga sejahtera di ya, ke lembaga dinas pendidikan terdekat Dan bagi siswa yang tidak mempunyai KKS tidak bernuwa materi ya, orang tua siswa bisa meminta surat keterangan tidak mampu atau SKTM ya dari RT maupun RW sudah keluar masing-masing sebagai saat mendaftarkan ke dinas pendidikan ya. Biasanya itu surat SKTM itu berlaku cuma tiga bulan atau ya kalau salah tentu untuk informasi untuk melakukan pengecekan terhadap status BLT Anak Sekolah bisa kita aksesnya melalui silipintar etgps BLT pendidikan ini diberikan atas kerjasama antara Pemimpin Sos, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama Ya semoga bermanfaat bisa membantu, dan, dan, dan semoga bantuan dari pemerintah yang telah dikucurkan ini dapat membantu ya meringankan para orang tua, orang tua murid ya, khususnya di masa pandemi seperti ini ya, dan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin dan jangan salah, di, salah gunakan ya terima kasih sudah menyimpan informasi yang bermanfaat ini semoga kedepannya pandemi segera berakhir ya bagi anda yang suka video ini mohon dukungannya itu dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kedepannya bisa lebih baik lagi ya untuk membuat tutorial maupun informasi informasi terutama di dunia berani